Hai guys, temenin ratu kita dari mukbang ya mukbang ikan laut ya guys tadi habis mancing kita dapat ini guys wow, mantap guys kepalanya aja segini guys ikan bakar ikan bakar guys mantap kita makan pakai nasi ya Hasil mancing sendiri ya. Dan sambelnya wow, sambelnya mantap banget. Ada minyak-minyaknya juga. Yuk, kita kasih nasinya ya. Nasi sama lalapan ya, guys. Biar ciamik. Ini namanya kupis. Ya hmm, mantap mantap ikannya guys hmm. sambil dicocol-cocol ke sambelnya ya sambelnya asam manis rasanya gurih banget ikannya segar dan baru dapat langsung dipanggang jadi langsung dibakar hidup-hidup ya hmm. jadi nggak nunggu mati dulu guys jadi langsung dibakar hidup-hidup hmm. mantul rasanya mantul tekstur dagingnya lembut banget Dagingnya empuk lembut, rada-rada amis. Tapi ya memang khasnya apa? Khasnya ikan laut sih. Kalau nggak amis berarti bukan ikan dong. Kalau daging kan ya kalau daging kayak daging sapi ya kan punya bau khas sendiri ya. Guys. Hmm, mantap ya seledri juga lagi nyabutin rinya rinya mudah dicabut guys jadi uh, walaupun nyatu sama daging cuman uh, durinya mudah dicabut jadi enak kita makannya enggak Takut sampai kena guri. Makan nah, alapan timun dulu ya. Hmm. Hasil tanggapan sendiri guys. Hmm. Mantap. Mantap guys hmm. Mantap guys hmm. Tambah nasinya ya Aduh Habis makan ini dua hari enggak makan ini kenyang banget soalnya waduh satu ikan aja udah bikin kenyang ini guys ini aja udah kenyang nih sambelnya luar biasa sambelnya luar biasa yuk kita makan lagi Ikan laut sambalnya banyak banget. Uh. Ini daging dalamnya, jadi dagingnya ke hitam yang di dalam yang dekatnya sama duri e, tas dagingnya hitam guys. saya cocolin ke sambel dulu ya biar nikmat sumpah aku kenyang banget seharusnya satu ikan ini jatahnya dimakan orang dua harusnya ini satu ikan aja orang dua mungkin udah kenyang tanpa nasi lo ya. Jadi tanpa nasi pun uh, udah bikin kenyang lah. Kalian kandungannya ikan ini uh, mulai dari proteinnya, gizinya, uh, karbohidratnya dan lain-lainnya sangat banyak sekali gitu ya. Jadi makan dikit aja udah kenyang. Mungkin teman-teman belum pernah ya makan di pinggir laut sambil menikmati suasana laut sambil makan sambil makan ikan laut juga. Hmm. Wah mantap. Sumpah guys, kemenyangnya Cuma kalau nggak dihabisin kan apa ya? Bu bazir. Eman lah kalau nggak dihabisin Eman. mau dihabisin nggak kuat. Jadi hmm. nah, habisin Eman dihabisin kenyang susah ya masih sisa banyak guys ini wah gila ikan super tambah nasi dulu ya boleh kalau nggak dihabisin kacian ikannya udah dipancing nggak dimakan bukan orang dua sih aslinya orang empat aja makan satu ikan ini mungkin udah cukup guys Tidak ada air guys Adanya kopi Keseratan guys Jadi ini konsepnya makan ikan bersama rorok edul Soalnya aku makannya di pantai selatan di konsepnya <girly> e, makan ikan bersama nyirorok tidun Aduh sumpah gak kuat Agus masa dicicil ya Oh my god aduh sumpah kenyang banget edan Eh dan padahal aku belum makan loh satu udah kenyang kayak gini Aku istirahat makan dulu ya, kita ngerokok ngerokok dulu ya. Coba buahnya ini Mas Ian, aku buat aku mau ngabisin. merokok dulu ya guys nggak mampu aku ikannya banyak banget ikannya gede ikannya gede guys kan hmm. eh. loh enggak ada tisu hilap di meja aja ya rokok-rokok. Parman bacokan kalau makan enggak, enggak ngerokok itu seperti parman bacokan guys. Jadi, di depan saya ini, saya sedang menikmati suasana laut, mantap. buat temen-temen ikutin terus ya channel YouTube-nya Ratu Bidadari TV Jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV uh. habis makan ikan, apa? bikin ngantuk soalnya gizinya tinggi banget ini ikannya ini juga ada kacang sambil makan kacang juga buat cuci mulut biasa nggak cuci mulut buah masalahnya di sini nggak ada buah. Ini konten kabut ya guys Kontennya Ratu Bidadari Ini konten kabut. <tuk> gak jelas Gak jelas Mukbang Enggak. Udah mukbang gak dihabisin lagi Biasanya kan Di konten-konten atau di channel-channel lain Lalu pas lagi mukbang itu kan Makanannya banyak gitu ya Atau kalau nggak makanannya banyak Biasanya pedas makanya pedas-pedas gitu dan itu pun dihabisin walaupun sebanyak itu cuman e, Ratu Bidadari kayaknya enggak mampu guys kalau ngabisin apa e, satu ekor satu ekor ikan enggak mampu anginnya gede banget anginnya gede banget guys ini gede banget saya. ini saya sambil minum kopi juga wah mantap ya. uh, sambil rokokan juga minum kopi rasanya kayak pingin tidur guys, sumpah rasanya pingin tidur, keluarkan, keluarkan itu kekenyangan, wah ikan itu galu galan, e, satu kilo ada ini ikannya ini, aduh belum nasinya, dan, mungkin teman-teman penasaran ya sama Laut. ini guys ikannya guys uh. yuk kalau teman-teman penasaran sama lautnya yuk uh, aku sepil ya sambil rokokan juga ya sambil menghabisin rokok juga yuk ikut ratu bidadari uh Dari suaranya kan kalian pasti denger kan gemericik-gemericik suara ombak ombaknya gede banget guys Aku tak duduk di sini aja ya oh my god Wah tapi kayaknya gak kelihatan deh Kayaknya gak kelihatan deh Soalnya kan sudah panas, guys. Jadi, e, lautnya nggak kelihatan kameranya. Jadi, ulap ya? Ah, ini kelihatan wow. di sini ada fosil, guys. Uh, ada fosil apa? Ada fosil kayu. Ini bagus buat meja ya. Jadi ini bisa buat meja teman-teman. Kalau bisa dibawa pulang tak bawa pulang ini. Bagus ini buat meja, buat nongkrong-nongkrong, buat ngopi-ngopi ya. Yuk uh, mendekatan mendekati laut yuk. Di situ juga ada fosil apa? Bambu kayaknya guys itu ada fosil bambu yuk kita ke sana kita cek TKP ya Ya ini di depan saya fosil atau rumpun bambu ya ini jadi ini rumpun bambu guys jadi ini rumpun bambu mungkin uh, terhanyut oleh ombak coba aku sebil ya uh. bambu dari mana ya kok oh, sampai uh, apa sampai terbawa arus kayak gini sambil cari-cari di sini banyak hewan guys apa kepiting-kepiting-kepiting kecil-kecil itu loh jadi banyak kepiting-kepiting banyak kepiting-kepiting terus batu-batu sama karang-karang aku bikin tidur anjir habis makan ngantuk ya guys habis makan ngantuk ini gimana guys masa aku mau tidur di laut nanti kalau terhanyut gimana guys ini guys sombaknya keren banget ya Oh, di situ ada orang uh, lagi nyeret apa perahu guys? Tu ada anak-anak nyeret perahu. Uh, mungkin dia lagi cari ikan ya, lagi cari ikan lagi jaring. Kalau aku tadi kan mancing, kalau dia uh, sepertinya menjaring ikan. gila channel gabut ini guys ya channelnya Ratu Bidadari ini gabut ini <laughs> gak jelas habis makan malah review laut ya memang konsepnya lagi makan sama Nyiro Kedul. ya memang konsepnya ya makanya di laut gitu loh makanya di laut sih makanya di laut guys gimana guys, keren gak biar 30 menit ya uh, durasinya biar 30 menit temenin ratu bidadari dari uh, bacot <laughs> gak tau bacot atau ngelantur dia nggak ngelantur sih uh. ini testurnya kalau kalian pengen penasaran sama apa, sama apa ini? Pasir ini, guys! Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Wah, gila! Ombaknya gila, guys! Ombaknya gila Gede banget loh Cuman disitu ada tulisan Dilarang berenang Cintailah nyawamu gitu tulisannya Jadi tadi uh, tulisannya Dilarang berenang Cintailah nyawamu Ya mungkin karena memang Ombaknya bahaya ya Yuk kembali kita ke meja aku tadi nerusin mukbang makan ikan laut di laut makan ikan laut di laut kita mukbang ya guys e, kita makan di laut aduh kenyang banget guys yes. sampai aku e, gak bisa jalan ini mau jalan itu rasa arasan males gitu loh gak tahu ya karena mungkin ke ke kekenyangan ya Oh my god, my god. Tadi apa? Meja aku tadi di mana ya? Aku lupa. Lupa aku meja aku tadi guys Lupa. Oh, itu. di sana guys. Eh, ada kucing, ada kucing juga. Ada kucing. <tuh> <tuh> mau disikat sama kucing. Hey. Jadi uh, makananku mau dimakan sama kucing, guys. Kan ini ada ikan. Hei, heh, berapa kamu mau makan ikan sama aku? Mau ini, ini, ini, ini, makan ikan. Hei, heh, gila! Eh, makan ikan ini, dapat dimakan makan sih. Ini kucing, gimana sih? dia minta makan dikasih oh ini dimakan guys dimakan guys dimakan guys mantap makan makanin kucing <laughs> kalau tadi ngasih makan ikan sekarang ngasih makan kucing sama ikan eh, ini lah ini guys eh kucing ini kucing, kucing makan kucing Eh, ini kucing ini ini kamu makan kucing kamu mau kemana ini kucingnya ini kucingnya ini resek guys kucingnya resek guys ini guys eh. ini lho ini lho ini kan bakar ini kucing wow wow ikan bakar, dikasihkan bakar guys kucingnya makanannya mewah ini ikan bakar guys ini kalau dijual mahal banget ini ikannya ini ikannya sultan ikannya sultan, ayo ini makan makan lagi, makan lagi, makan lagi yuk makan lagi, yuk makan lagi, yuk makan lagi, yuk, ayo makan wow suka banget ini kucingnya <laughs> Jadi konsepnya makan sama kucing ya Bukan makan sama Kidul ini Tadi makan sama Kidul Sekarang makan sama kucing guys wow. Gila kucingnya lucu ya Lucu banget kucingnya guys Kucingnya lucu banget Dia makan ayam bakar Keren banget ini kucing Kucing Sultan ini guys Makannya aja uh, Ikan istimewa ini, ikan mahal ini, guys. Eh kamu kemana? Bus, bus, bus, bus. Halo, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, ini, bus, Ini guys, saya kasih makan lagi, guys. Saya kasih makanin lagi, guys. Wow. Wow. <laughs> lucu ya kucingnya ya. Dia sebenarnya mau nyolong tadi. Padahal dia kalau minta tak kasih, ngapain mau nyolong gitu loh. Tadi mau dicolong sama kucing. Oh habis guys tinggal uh, ekor. ekornya saja ya. Jadi kucingnya ini geragas ini guys. kucing yang geragas. Satu batang ikan dimakan sendiri guys. Aku nggak dibagiin sama kucing. Dimakan sendiri ini guys hei ayo hei push push push push push pus. hey. gila nih kucing kucing sultan ini guys kucingnya kucing sultan bayangkan aja makannya makanannya sultan ini push push hei <gupi> hei hey. ayo makan lagi ya makan lagi ya makan lagi ya Wow, mantap mantap mantap mantap mantap mantap wow. mantap mantap guys mantap guys mantap mantap mantap mantap oh, mantap mantap mantap push oh. push push push pus. ini Ini. kucingnya guys gak mau digendong ini kayaknya kucingnya gak mau digendong kucingnya gak mau digendong guys kucingnya gak mau digendong guys eh hey, namamu siapa hmm? nama kamu siapa kok eh hey, ini loh nama kamu siapa jangan hahaha -ha -ha kamu udah tak, tak kasih makan ini tadi hmm? Ini kucing, kucing cewek apa cowok ya? Sini Ini kucingnya cewek apa cowok ya? Kucingnya cewek apa cowok ya? Oke. Eh. Nama kamu siapa? Lucu ya kucingnya ya? lihat TV lihat TV ada agak kosong TV vlog. au au au au kucingnya kucingnya lucu guys tipe tipe boleh gak boleh ini ini ini kita kasih he. Push, push, push. Hmm. Hmm. Hmm. ini kepala ini lohehehe dia makan kepala guys Shh. kucingnya makan kepala dia kepala ikan yuk liatin ya enak banget ya makan gratis Pus. kucingnya makan gratis guys ini kucing dia gaya guys. dia habis makan ikan gratis guys enak betul dia udah nyolong tadi dia mau nyolong dia dia mau nyolong ikan aku gila ini kucingnya Rokokan lagi ya, tadi kan ringnya durasinya 30 menit, ini sekarang udah 32 menit, jadi mungkin aku mau rokokan juga, wiss, biarin, biarin satu jam nggak apa-apa wis, gara-gara kucing ini, gara-gara kucing, jadi durasinya dari panjang, bus, bus, bus, dia ya, tak kasih lagi ya. Tak kasih ikan apa ini kepala lagi Bus bus bus Wah kasih ikan Kasih kepala tadi tak kasih apa itu tadi Badan Oh dia seneng banget ya Dia suka banget sama apa Ikan, soalnya ikan ikan bakar enak banget guys. Enak banget ya kalau makan makannya lahap banget sambil merokok merokok ya. makan kacang Oke, eh, ada anjing Ada anjing guys Mungkin anjingnya juga minta ya kasih ini daging Bus, bus Jadi anjingnya minta guys Ini Oke eh. Ayo dimakan Oke Oke, gila eh hey, push push push push push push bus, bus, bus, bus, bus, bus, ini bus, bus, bus, bus, bus, bus, Ada bus, bus, ada bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, kita kasih lagi guys biar kucingnya seneng yuk kita ngasih anjing lagi ya bus bus bus Wow mantap guys mantap guys ini kucingnya yang satunya minta lagi ini geragas ini kucingnya gila udah dikasih masih minta lagi guys udah dikasih masih minta lagi ini coba ya tak kasih lagi ya yang satunya ya coba yang satunya yang satunya uh, dia takut guys Dia ya, takut, tak kasih yang anjing yang satu ini aja deh. Anjing, yuk dikasih ikan lagi. Oke, okay. hmm. oke, panganan. Hmm. <laughs> ini kucingnya hmm. ini ada yang anjing kecil guys anjing kecil anjing kecil guys uh. huh? hmm. mantul mantul guys dia makan dia makan guys anjingnya guys di sini tuh anjing sama apa? Anjingnya sama kucing itu rukun-rukun. Eh, ini mau dicolong lagi, guys. Mau dicolong lagi. Dia mau nyolong. Dia mau nyolong. Dia mau nyolong, guys. Dia mau nyolong lagi, guys. Dia mau nyolong lagi, guys. Ini ini sisanya buat aku. Jangan dihabisin semua, eh. Hey. Ini kucingnya ini rakus ini. Aku nggak dibagiin guys, e, apa ikanku mau dihabisin semua sama dia. Ini rakus ini kucing ini kecil-kecil cabe rawit ini guys. Ngeliatin. E, di belakang aku tuh anjing-anjing semua. Dan di sini ada kucing dan kucingnya juga nggak takut loh sama anjing. Gila memang anjingin. Eh anjing apa? Kucingnya. Tuh, lihat anjing kucing anjing kucing anjing kucing anjing kucing anjing kucing anjing kucing ini gila ini ini kucing rakus ini Yang makan makanan kamu kok banyak banget sih eh makanan kamu kok banyak banget sih Ini tak kasih makan lagi ya anjingnya. Kalau kucingnya udah banyak, guys. Yuk, hmm. Hmm. Hmm. yuk kita kasih makan ya. Kalau ini tadi udah, ini udah. Sekarang tinggal yang ini. Iya, hmm. hmm. iya ya eh wooh wow, wow, wow. wow, mantap eh push push push hmm. kan kalau anjing anjingnya banyak banget guys anjingnya banyak banget lo itu satu dua wow, tiga empat ada empat anjing di sini cuman kucingnya cuman satu di sini kucingnya cuman satu anjingnya yang banyak guys liatin guys lucu ya anjingnya lucu coba aku kasih makan lagi ya uh, aku kasih makan lagi guys biar anjingnya seneng coba aku kasih makan yang kecil ya hmm. nih aku kasih makan yang kecil Hey. Hey. hai hmm. hey. hey. Oh. 1 2 3. mantap. pinter guys anjingnya pinter ya pinter ya itu cuman satu yang belum tak kasih makan cuman dia penakut dia penakut guys dia penakut sih coba aku kasih ya Tak kasih lagi daging ikan guys mantap guys dia ya, enggak mau guys tak kasihkan yang putihnya -putih aja ya kasihkan yang putih ayo dimakan anjing anjing anjing anjing anjing anjing yuk guys eh. eh. wow, mantap, mantap guys kasih lagi ya kasih lagi ya kasih lagi kasih lagi yang mana ya yang ini ya kasih lagi guys ini guys dia nggak bisa nangkap ini yang kecil tinggal ini kecil ini kasih yang kecil ya hah ah, ah. Waduh ini hampir satu jam guys, hampir satu jam. Ini channelnya Ratu Bidadar ini lain dari yang lain ya. Durasinya bisa sampai satu jam. Hanya ngasih makan anjing, mukbang bersama anjing. Tadi kucing, tadi nyirorok itu. Wah gila ini channel hebat ini ya. Oh ya ini yang belum, yang ini. dua tiga kucing kucingnya tadi kemana ya mau tak kasih makan malam minggu aja yuk kita kasih makan yang ini ya semangat eh eh ini yang kecil dari dia malu-malu guys dia mau minta cuman malu-malu tak kasih ya biar adil, aku kasih ya pus <sus> sini sini nih sini sini sini, sini. Eh, lo kecok sini Sinta eh nancok gigit guys aku guys nasi sini guys jadi nanti aku harus tayamum ini harus temakan anjing harus tayamum nah ini nasi yang ini ya eh eh eh eh eh, eh. eh. waduh 45 45 menit ini guys 45 menit guys ini guys kasih yang kecil ya sekarang gantian yang kecil yang belum makan yuk kita kasih yang kecil Sekarang kita ngasih yang putih, yang putih, yang kecil udah, berarti tinggal yang putih ya. 47 menit ini guys 47 menit yuk kasihkah 123 dan ini yang terakhir terakhir ini ya tak kasihkan yang besar aja yang kecil udah lucu anjingnya guys anjingnya lucu-lucu nanti aku tayamum ya soalnya tadi uh, terkena terkena apa congornya anjing kalau di agama islam itu najis cuma gak apa-apa kan bisa tayam apa kok tayamum oh. sih butuh pakai pasir pasir laut ya Jadi nanti kita wudhu pakai pasir laut ya guys guys Kesty <laughs> uh. kita ngerokok lagi biar perut wis aku genapin satu jam ya kontennya durasi video satu jam aku jarak-jarak bikin konten sampai satu jam guys biasanya itu 8 menit 10 menit, 15 menit itu paling udah udah paling lama itu paling paling pendek dulu saatnya tiga menit, lima menit Kontenku rata-rata dan hari ini bisa satu jam istimewa gara-gara kucing, anjing Awalnya kan kucing itu tadi yang mau nyolong apa? ikanku tadi. 50 menit genapin uh, 60 menit ya satu jam ya mungkin satu rokok ini mungkin satu rokok ini ya eh, ini kucingnya datang lagi kucingnya datang lagi guys coba tak kasihkan kucing aja ya ini kucing kucingnya mau tak kasih ini daging ikan bakar ikan bakarnya sultan ini berarti ini kucing sultan e ini wow ayo dimakan Mantap, guys. Eh. Hey. Hmm, mantap, guys. Kecilnya, guys. Hey, ini. Ini yang akan nasinya tak kasihkan anjing aja ya. Nih. Oke, dimakan. Wah oh, mantap, guys. Wah oh, nasinya langsung diwisikat, guys. Nasinya langsung di